ambil, ya, teman, teman, alhamdulillah poin, balik ke sana nah, ini speaker yang saya taruh di sini, pekerjanya, di sini udah tadi, oh itu dia teman, teman, alhamdulillah ya Allah poin, ini dia teman, -teman. poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Markaban ya Ramadan. Selamat sore teman-teman uh, Di video kali ini seperti biasa ya Kita hunting lagi Mencari ayam hutan teman-teman Dan Ini sudah saya Sudah sampai di lokasi Kami berdua ya di, Teman saya ada di, di uh, Pinggir jalan sana Memantau uh, Sambil mendengarkan suara ayam kokok dan ini uh, cuaca sedikit agak mendung teman teman dan baru terjam uh, 3 sore dan sebelumnya sebelum kita lanjut ke videonya uh, saya ucapkan kepada teman teman semua yang uh, menjalankan ibadah puasa semoga ibadah puasanya lancar diberi kesehatan kemudian dipanjangkan umurnya dan dilancarkan siklus sepatunya oke teman teman kami uh, sudah sampai di lokasi dan tadi sedikit agak gerimis cuacanya. Jadi uh, kami uh, sering berteduh di pinggir jalan tadi. Mudah-mudahan nanti dapat poin, teman-teman ya. Dan mohon maaf kepada pengikut channel ini kalau minggu-minggu ini atau bulan ini uh, jarang sekali mengupload video karena kesibukan teman-teman. Uh, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Oke, semoga buka nanti dapat poin ya. Ikuti terus uh, petualangan kami hari ini. Mudah-mudahan sangat seru untuk menghibur teman-teman semua Oke, okay. jangan lupa di-subscribe, di-share, di-like, dan komen ya Dan tinggalkan jejak komen untuk uh, saling bersilaturahmi ya uh, kepada channel ini uh, Pasti akan kami kunjungi kembali Oke, okay. selamat, selamat menyaksikan Moga-moga seru Mantap Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lokasi Dan baru masukin sudah menemukan ini apa namanya bekas jejak jejak ayam hutannya nih tuh banyak sekali teman teman jejak ayam hutannya ini kayaknya baru ditinggalkan teman, -teman. Ayo kita cari kita masuk ke dalamnya tadi ada sudah berkokok mudah-mudahan nanti uh, mau berkokok lagi ataupun saya pancing pakai speaker nanti gitu, teman itu kawan saya sudah uh, duluan di depan. Oke saksikan terus ya. Semoga-moga nanti dapat poin dan petualangan kali ini sangat seru teman-teman. Oke saksikan terus, mantap. Oke teman-teman, saya coba pasang speaker di sana. Di apa namanya, berapa sawitnya, teman-teman? Di sawit yang agak kering itu tadi ada suara kokok di sana, teman-teman. Saya coba pancing pakai speaker ya. Nah, di sana speaker saya, teman-teman, di atas ini tadi, nggak datang dari sini ya. Oke. di sini saya nanti nembak ya mudah-mudahan nanti apa namanya uh, ayam hutannya mau keluar dari persembunyian teman-teman kan tadi sudah ada uh, suara berkokok di dalam sana saya coba pancing ya oke okay, saya kasihkan teman-teman ya mudah-mudahan nanti dapat poin. jadi saya juga melihat uh, pas masuk di lahan ini banyak sekali apa jejak-jejaknya Oke, okay, kita lanjutin teman-teman ya nantar dia nah, ini, ini speaker yang saya taruh di sini pakernya disini sini tadi Oh itu dia teman Alhamdulillah ya Allah poin uh, ini dia teman-teman uh, Oke okay, kontrol poin ya kita ambil oh uh, poin juga teman-teman akhirnya setelah bersuatu ya. masuk ke dalam apa ini uh, dan ini tadi speaker saya teman-teman disini Oke, alhamdulillah poin ya Masih apa nih teman Masih mudah kayaknya ini Oke, kita lanjut uh, Cari yang lain ya Karena waktu juga Belum cukup sore Belum sore Jadi masih ada waktu untuk mencari uh, Ayam yang lain ataupun Budon yang lain Oke, saksikan sesampainya mudah-mudahan nanti uh, Dapat poin juga Dapat poin tambahan Oke saksikan terus mantap. Oke guys sudah poin satu guys ayam hutan dan dikukurnya dua guys. itu dia di sana guys. dan waktu masih siang nanti kita akan coba cari lagi di lahan tengah-tengah lahan lagi guys. kami berdua ya bersama kawan tuh di sana. sambil mengoncek Tas dia mau mengambil es, <laughs> es krim apa apa itu uh. mantap. Oke teman-teman, waktu sudah sore dapat satu poin teman-teman Tadi mencoba mencari lagi ayam hutannya tapi nggak e, dapat, nggak ketemu, nggak ada tanda-tanda juga Dan ini sudah menjelang maghrib Jadi kami sudah dulu teman-teman ya Alhamdulillah ini dapat poin ayam hutannya sama gugur dan dua ruak Ini dia Tapi luar ruak dan tuku tadi tidak masuk dalam kamera oke okay, mohon, maaf, mohon maaf ya sebelumnya kalau videonya kurang seru seperti biasanya dan terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel ini semoga moga ada rezekinya dan oh, sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh